Assalamualaikum ya teman-teman. Hai guys, gimana kabar semuanya? Sehat, luar biasa. Oke assalamualaikum ya teman-teman. Senantiasa kesehatan selalu menyertai kita semua ya. So hari ini aku sedang ada di angkringan ya nasi kulit. Ini rekomend banget katanya. Uh, ide ini tercetus dulu katanya karena memang tempat tongkrongan atau angkringan Tiba-tiba karena ada PPKM Jadi merubah sistem Bagaimana caranya mereka uh, bisa order tanpa harus nongkrong Kita ikuti terus ya Gimana rasanya kita review sama Onore langsung ya Yuk ikuti terus ya So, ternyata, tadi pas aku lihat ya, itu di samping jajanan kekoreaan itu ada nasi kulit Nanti lagi hype banget nasi kulit ya, kita coba ya Apa sih nasi kulit dan variannya itu apa aja di sini? Kebetulan tadi aku udah pesen nih nasi kulit ayam nasi kulit ayam dan paru ya Jadi tampilannya seperti ini Nah, ini lagi hype banget loh teman-teman jadi ini kulit ayam digoreng. Jadi kayak crispy gitu ya pakai tepung. Nah sini juga ada paru paru goreng. Terus ini ada ada ada yang unik deh di sini. Nah, serundeng ya, terundeng kering. Jadi dari kelapa. Nanti kita coba ya. Terus ada kol goreng. Terus sayuran digoreng ya. Kita coba ya dan ini jarang loh yang yang jual seperti ini tadi aku udah cuci tangan ya inilah ini kita coba kulitnya dulu ya kurangji banget hmm, enak banget Asal enak jadi udah berbalut bumbu ya Tepungnya juga udah berasa bumbunya kayaknya uh, kulit ayamnya juga dimarinasi Kenapa dia bisa keranci gini nanti kita tanya ya sama ownernya ya. Masih enak banget Ini parunya nih. Enak. Parunya juga keranci banget. Sini ada bubuk serundeng kelapa. Enak, enak banget kita pakai nasi ya nasi terundang hmm. Indonesia banget guys perpaduan Indonesia kuah ayamnya Ini enak banget luar hmm. oh, biasa Ini kolnya, kan? Kol rasanya fantastis banget. Indonesia banget ini, langsung sama ownernya ya, dari nasi kulit, nasi kulit nangkring, nasi kulit nangkring. Teteh, dengan teteh siapa? Aam, Sekarang? nih? Kalo dengan teteh Aam ya? Aam Aam ya? Ini ownernya ya, yang punya nasi kulit nangkring, angkringan ya Teh ya. Nangkring. Ini jatuhnya angkringan atau apa sih Teh? Enggak sih sebenarnya. juga ya. Tahu. Cuman uh. dulunya bekas angkringannya. Oh gitu. Ini idenya gimana nih awalnya nih Teh? Uh, dulunya sebenarnya memang angkringan. Uh -huh. Cuman semenjak pandemi kan memang uh -huh. nggak ada nongkrong. Uh -huh. Memang di dalam angkringannya itu kita udah ada nasi kulit. Gitu. Oh. Gitu. Tapi ternyata onlinenya itu uh -huh. lebih banyak yang pesannya nasi, kul, ya, oh, nasi ya. kulit kita ya kita hmm. tapi yang terubah tapi alhamdulillah jadi terkenal karena nasi, nasi kulit ya iya. tadi aku udah coba ini nasi kulitnya ya mm -hmm. ini crunchy banget crispy banget yeah. bisa dijelasin nggak ini bisa bisa crispy ini apa sih bumbunya bumbu sendiri bumbunya sih biasa biasa aja, aja kayak ya ayam ungkep ya mm -hmm. cuman memang kita prosesnya mungkin agak beda dari yang lain mm -hmm. yang... mm -hmm. kalau Bersih. Hmm. yang bersih. Intinya lemak-lemaknya kada banyak. Jadi tekanan itu hmm. pakai tepung ya, berbalut ya. tepung ya. Ini selain kulit ayam, apalagi ini teh? Kulit apa? Kulit ayam ini kan tekstur. Oh, ada kulit ayam plus telur Oh, gitu. Ber... Jadi intinya kulit ayam ya, ya. yang dijual ya. Kulit buaya enggak nah, ada kan? kan. Kulit buaya enggak ada kan? loh. <laughs> Kadim buaya darat atau oh, buaya darat. <laughs> ini ini asli enak banget serundengnya juga enak banget. Alham, ini kelapa ya. Semuanya homemade ya Ini kelapa di Pakai kunyit ya? Kain kunyit Kunyit, terus bumbu-bumbu biasa, bingung bingung biasa. Bingung Kumpar, Ini enak banget loh tadi kelapa surundingnya ini rekomend banget Dan jujur ini kulitnya tuh bisa crunchy banget loh Bisa tipis banget, enak gitu pas Gak terlalu asin juga gitu loh. Jadi enak, enak banget paruhnya juga, prosesnya juga marinasinya lama ya kita keranci begini ya iya. ini kita kalau parunya kita sampai dua kali perebusan hmm. biar gak bau banget <laughs> kalau gak bisa ngelaknya biasanya baunya tuh nyut banget iya tete buka cabang pak atau cuma ada ya. di sini aja eh oh, ya, masih di sini masih di sini aja ada ada di mana sih ini alamatnya tante ini di perumahan harapan baru uh, jalan jambu air Raya mm -hmm buat temen-temen ya yang mau cobain uh, nasi kulit crunchy boleh ya ke sini ke Bekasi ya di jalan apa tadi lupa di perumahan Harapan Baru Satu Jalan air Airaya oh di perumahan Harapan Baru Satu ya uh, untuk satu porsi segini berapa nih kalau pakai paket paru, pake paru ya dua puluh ribu dua puluh ya uh, kalau pakai ayam dua puluh Nah, tapi kalau pakai telur Rp. belas telurnya digoreng juga <susuk> iya bisa berapa atau di by request aja ya oke okay. okay, guys, teman-teman nih boleh coba ya silahkan, rasanya enak banget rekomen, dijamin enak dan halal ya oke, okay. thank you Di sini selain ada nasi kulit nasi kulit lengkap ya disini juga ada salad ya, salad buah cantik ya menyehatkan dan menyegarkan di siang hari yang panas ini nanti kita coba nih rasanya kayak gimana ya ini salad buah ini tampilan salad ini guys, aduh, fresh banget ya semangka gitu, gitu. Hmm. hmm Rasanya sama pada umumnya, cuma yang bedain ini kejunya banyak banget dan ini pakai yogurt fresh. Yogurtnya fresh banget. Dan enggak setengah-setengah ya masuk yogurtnya full. Cool. Hmm.